Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagungendumadi Para pemirsa video saya Selamat bertemu kembali dengan channel Jawa Kawedar. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang Alas ketongo Yang terletak di Desa Mbabatan, Ngawi, Jawa Timur Yang dikenal dengan nama Serigati Srigati, begitulah nama ini yang dikenal di kalangan masyarakat Ngawi daripada nama asli hutannya yaitu Alas Ketonggo. Nama Srigati ini sebenarnya merupakan sebuah tempat di mana seseorang mencari kedamaian batin untuk mendapatkan pencerahan dari Sang Maha Pencipta agar dapat menyelesaikan sebuah masalah atau sekedar mendekatkan diri kepada Gusti Kang Mohosuci. Untuk melupakan sejenak masalah duniawi, ini yang dilakukan oleh Raja Majapahit Prabu Brawijaya V setiap kali menuju ke puncak Gunung Lawu. Beliau selalu beristirahat di Alas Ketonggo. Alas Ketonggo pada awalnya ditemukan seorang kepala desa Babatan yang bernama Tisomo Darmojo pada tahun 1963 kemudian pada tahun 1974 didatangi Gusti Ndoro Jatun ke-9. Beliau menyatakan benar bahwa petilasan atau punden Krapyakseh Dumba merupakan bagian dari sejarah Majapahit. Saat itu, Prabu Brawijaya melakukan perjalanan menuju ke puncak Gunung Lawu dan oleh Gusti Nurojatun diberi nama dengan sesebutan Palerman Serigati. Arti dan maknanya alas ketonggo. Alas itu berarti hutan, dasar pokok dari keramean, Sedangkan ketonggo berasal dari kata katon atau terlihat dan ongo artinya makhluk halus atau kehidupan yang halus yang katon atau kelihatan maksudnya siapapun yang meyakini kekuasaan Tuhan harus meyakini juga adanya alam rohani tempat kehidupan makhluk rohani atau gaib bahwa semua itu ada di dalam kehidupan setelah terjadinya kematian yaitu alam kehidupan gaib atau alam rohani bagi para arwah yang meninggalkan dunia ini atau alam kehidupan jasmani Mengapa alas ketonggo menjadi sinandi atau simbol pencerahan rohani dan jasmani serta kejayaan umat manusia di dalam pengetahuan leluhur Jawa alas ketonggo walaupun disebut hutan yang oleh beragam makhluk hidup seperti pepohonan, kehewanan, serta makhluk halus yang berasal dari arwah-arwah para leluhur masa silam ini sebagai ekspresi fenomena hawa dan nafsu kita semua yang liar terkendali yang kedua itu Sinandi alas ketonggo sebagai Sinandi kehidupan jagad cilik atau hawa nafsu kita, dan jagad gede adalah alam semesta. Yang ketiga, alas ketonggo di dalam pengertian jagad cilik, adalah fenomena kehidupan kita yang pada dasarnya sulit untuk dikendalikan, tetapi harus mampu kita kendalikan. Sedangkan alas ketonggo dalam arti makro atau dalam pengertian nyata, seperti keraton beserta rajanya sebagai sentral budaya Tempat-tempat yang dimitoskan atau disakralkan dalam kegiatan beriara Ini mempunyai arti pesan yang mendalam Bahwa kita tidak boleh meninggalkan budaya dan sejarah masa lalu Lalu yang keempat Alas ketonggo tempat arwah-arwah para leluhur yang telah meninggalkan dunia ini puluhan hingga ratusan tahun, namun belum berpulang ke hadirat Tuhan, dan masih menyimpan rapi di dalam tubuh halus maniknya. Yang kelima, banyak pengetahuan masa silam yang sebagai simbol jati diri dan identitas bangsa di alas ketongo. Oleh karena itu, kehidupan para arwah leluhur masih sesuai peradaban budayanya. Yang keenam, peradaban budaya beserta nilai-nilai luhur masa silamnya. Itu menyimpan potensi kekuatan, identitas, dan jati diri bangsa. Apabila bangsa kita ini ingin jaya dan menjadi terang, dunia harus berpijak pada budaya atau jati diri dan identitasnya Yang ketujuh, jangan melupakan sejarah atau budaya leluhurmu Jika melupakan sejarah dan budaya kita, dari situlah kelemahan bangsa kita Delapan, pahamilah sandi alas ketonggo, sebab dialah yang menyimpan sejarah rahasia dan kenangan masa lalu yang membantu diri kita untuk menemukan jati diri dan identitas kita sendiri. Yang kesembilan, Bukankah bangsa kita itu mengalami krisis keyakinan dan kepercayaan akan jati diri dan identitas kita? Artinya, bangsa kita telah asing mengenali potensi dirinya. Lalu yang ke-10 kesepuluh, bahkan bangsa kita tidak mengetahui dan tidak menyadari kekrisisannya itulah bencana akibat meninggalkan pilar dan pondasi budaya yang ke 11 negara dan bangsa manapun akan mengalami kejayaan jika telah menemukan jati diri dan identitasnya atau budayanya dan itu tersimpan dalam sandi alas ketongo yang kedua Walaupun Sandi alas Ketonggo disebut dan dikatakan mitos bagi pemahaman modern, tetap mereka jaya sebagai pusat pemikiran dikarenakan berangkat dari mitos atau yang disebut angan-angan, harapan, cita-cita, impian, dan lain-lain. Yang ke-13, bangsa manapun tidak akan maju dan jaya jika meninggalkan angan-angan, harapan, cita-cita, keinginan. Harapan, impian, yang kesemuanya adalah simbol mitos Yang ke-14 Lihatlah bangsa-bangsa yang telah jaya Mereka mengawali kejayaannya dengan kesadaran kolektif Mitosnya di dalam jiwa Pikiran, perasaan, budi, dan perilaku Indra jasmaninya Atau cipta rasa dan karsanya Lalu yang ke-15 Alas Ketongo Sandi untuk menggali jati diri dan identitas sebagai awal mengumpulkan kekuatan untuk terbebaskan dari kesengsaraan, derita, ketidaktentraman, dan ketidak ketidakmakmuran, kemiskinan dan belenggu bangsa. Bangsa yang telah jaya menggali budaya asalnya sendiri melalui prosesi nandi Alas Ketongo dengan menghormati perjuangan leluhurnya. 17. Bagaimana bangsa kita atau dirimu akan mendapatkan pencerahan dan kemerdekaan hidup bagi bangsa jika diri kita sendiri saling berjuang demi kepentingan dan kekuasaan kelompok 18. Salah satu dari nasihat Sinandi alas ketonggo Janganlah energi jiwa, hawa dan nafsu saling bertubuhkan menyalakan api kesengsaraan yang menambah derita bagi diri kita atau bangsa kita ini saling terbelenggu dan membelenggu yang ke-19 jika energi jiwa hawa dan nafsu saling bertuburkan atau bertabrakan maka kita akan saling memiliki kebingungan saling memiliki kekhawatiran, saling memiliki ketakutan, sekalipun hal itu terungkap atau tidak terungkap, yang ke-20 masuklah ke alam alas ketonggo disitulah banyak pengetahuan yang mengisi kekurangan dan kelemahan kita agar diri kita tidak mudah bingung takut, khawatir, menderita, dan sengsara yang ke-21 jika kita mampu membuka di alas ketonggo ambillah potensi lebihnya dan jadikan kelemahannya menjadi hikmah agar diri kita terampil untuk menghimpun kekuatan dan mengerti keinginan dan kehendak energi hawa nafsu untuk menyelamatkan generasi muda bangsa kita. Yang kedua, jika telah mampu membuka Sinandi alas Ketonggo, para leluhur kita akan berinteraksi dengan kita dan memberikan pengetahuan yang membuat bangsa kita jaya dan maju. Yang ke-23, Memasuki alas ketonggo, diperlukan seni keterampilan melepaskan belenggu tubuh jasmani. Jika tidak memiliki, hanya akan dapat kesunyian dan aktivitas saja. Aktivitas kesendirian tanpa arti dan makna seperti melamun atau hanya menghayal. Lalu yang ke-24, Alangkah lebih lengkapnya, jika diri kita yang memiliki kecerdasan akal, jasmani, kemudian memiliki kecerdasan rohani di dalam pikiran, perasaan, dan budi kita, maka pengetahuan dan keterampilan kita ini akan disebut seimbang. Lalu yang ke-25, sungguh keseimbangan ini sangat diperlukan jika memasuki alas ketonggo agar akal jasmani dipersiapkan agar tidak mengalami gejolak keterbatasan dengan kehidupan rohani. Alas Ketonggo dikenal dengan tempuran kalinya. Dan tempuran itu dipercaya oleh para spiritual yang datang ke sana. Bahwa air tempuran itu mempunyai daya gaib. Karena air tempuran itu dulu dipakai untuk berendam Raja Majapahit. Dan di atas tempuran itu ada sebuah batu yang membentuk altar yang dipakai untuk meditasi Prabu Brawijaya tetapi saya minta Anda jangan coba-coba untuk bermeditasi di situ karena saya sendiri sudah membuktikan saat saya meditasi di situ ada seseorang teman yang sengaja mau mengambil gambar saya saat saya meditasi tetapi tidak pernah mendapatkan foto saya selain hanya lorong dan ...altar yang saya tempatin tadi. Memang saya sendiri merasakan... ...ada energi yang sangat kuat di atas batu altar itu. Saya baru ingat pesan dari Mbah Darmo... ...seorang Juru Kunci alas Ketonggo... ...yang tinggal di daerah Sidowayah Ngawi. Beliau menceritakan bahkan berpesan... ...jangan sampai atau meditasi di atas tempuran... ...tepatnya di batu altar karena sudah banyak peristiwa yang hilang di batu itu menurut cerita dari Mbah Darmo Palerman Srigati merupakan tempatnya Dewa Dewi sebenarnya yang terusir dari kayangan sekaligus tempat palermenya Prabu Brawijaya atau tempat istirahatnya Prabu Brawijaya saat mau menuju ke Gunung Lawu Bagi para pelaku spiritual, jika ke alas Ketonggo seyogianya anda bisa langsung menuju tempuran kali untuk sekedar mandi atau berendam dulu di sana Setelah itu baru menuju ke petilasan-petilasan terutama di Palarman Srigati. Jika sudah ada di Palarman Srigati, paling tidak kondisi kita tadi sudah meresik diri Itulah sedikit saya berbagi pengalaman tentang Alas Ketongo Semoga ini bisa menjadi niatan kita untuk pergi ke sana Sehingga bisa mengerti tentang situasi dan kondisi yang sebenarnya di alas Ketonggo Yang terletak di Desa Babatan, Ngawi, Jawa Timur Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan dalam penyampaian saya Semoga semua ini bermanfaat Terima kasih, Rahayu, Rahayu, Rahayu Dumadi.